Sahabatku kau pergi, kau menghilang bagai ditelan bumi Aku tak mencari, kau bebas berlari, puaskan hati Kau pergi Kau menghilang pakai di bumi Aku tak mencari Kau bebas berlari Kuaskan hati Kemana sahabatku Kau pergi Kau menghilang pakai ditelan bumi Aku tak mentari Kau bebas berlari puaskan hati Kemana sahabatku kau pergi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 Ke sahabatku kau pergi Kau menghilang pakai di Aku tak mencari Kau bebas berlari Kuaskan hati Ke mana sahabatku kau pergi kau menghilang pakai ditelan bumi, aku tak mencari kau bebas berlari puaskan hati Kau pergi, kau menghilang pakai ditelan kuning Aku tak mencari, kau pipas berlari Kuaskan hati Batu kau berpi, kau menghilang pakai di telan Aku tak mencari, kau bebas berlari, puaskan hati. Kau pergi, kau menghilang, bagai ditelan telan Aku tak mencari, kau bebas berlari, puaskan api. Kemana sahabatku? Kau pergi kau menghilang abad ditelan bumi aku tak mencari kau bebas berlari puaskan hati Mana sahabatku kau pergi? Kau menghilang, pakai ditelan bumi. Aku tak mencari kau bebas berlari, puaskan hati. Mana sahabatku kau pergi? Kau menghilang bagai ditelan bumi Aku tak mencari Kau bebas berlari Puaskan hati Kemana sahabatku kau pergi Kau menghilang bagai ditelan bumi Aku tak mencari Kau bebas berlari Puaskan hati